Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tati Suartini. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 3A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya ingin menjelaskan materi sedikit tentang Sebelumnya, kalian tahu nggak sih sistem persamaan linear dua variabel itu seperti apa dan gimana ya metode atau cara penyelesaiannya? Yuk, kita sama-sama belajar materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Oh iya, teman-teman tahu nggak perbedaan antara sistem persamaan dan persamaan linear? Nah, sistem persamaan itu himpunan persamaan yang saling berhubungan. Kalau persamaan linear itu suatu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah satu, jadi sistem persamaan linear dua variabel itu suatu sistem yang terdiri atas dua persamaan linear yang mempunyai dua variabel, dan pangkat tertingginya adalah satu. Dalam persamaan linear dua variabel ini memiliki komponen yang pertama itu variabel adalah nilai yang dapat berubah-ubah. Kedua koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel dan konstanta adalah bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Nah seperti ini ya contohnya teman-teman. Jadi bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel adalah ax ditambah by sama dengan c. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu SPLDV dan sekarang yuk kita masuk ke pembahasan metode atau cara penyelesaiannya. Dalam SPLDV, metode penyelesaiannya itu ada empat, ya teman-teman. Yang pertama ada metode substitusi, kedua eliminasi, ketiga gabungan, dan yang keempat metode grafik. Sekarang kita masuk ke contoh pembahasannya. Kita gunakan berbagai metode nih, biar kita belajar sama-sama dan paham bagaimana cara penyelesaiannya Kita akan menyelesaikan dua persamaan ini yaitu 2x tambah 3y sama dengan 8 dan 3x tambah y sama dengan 5 Berapa sih nilai x dan y yang memenuhi persamaan ini? Yang pertama, kita akan menyelesaikan dengan metode substitusi Teman-teman tahu nggak metode substitusi itu seperti apa? Nah, metode substitusi itu metode mengganti, kira-kira mengganti apa ya? Mengganti nilai X dan Y-nya ya. Nah, langsung saja kita akan langkah-langkahnya yuk! Yang pertama, kita akan mengubah atau mengganti salah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan AX ditambah B atau X sama dengan CY ditambah D. Dari persamaan yang tadi kita dapat mengubah 3x tambah y sama dengan 5 menjadi y sama dengan 5-3x Selanjutnya, kita substitusikan y sama dengan 5-3x pada persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 8 Di sini, variabel y dapat kita ganti dengan 5-3x Maka dari itu, 2x ditambah 3 kali 5-3x sama dengan 8 selanjutnya kita selesaikan persamaan itu sehingga diperoleh nilai x nilai x nya itu sama dengan 1 lalu kita substitusikan nilai x sama dengan 1 pada salah satu persamaan yang tadi nih saya akan mengambil persamaan yang 3x tambah y sama dengan 5 variabel x kita ganti dengan nilai x sama dengan 1 jadi kita peroleh y nya sama dengan 2 maka himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 2 Nah, selanjutnya, kita akan menggunakan metode eliminasi. Pasti kalian tahu, kan, metode ini? Nah, metode eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai dari satu variabel lainnya. Gimana ya, caranya? Nah, yang pertama kita samakan salah satu koefisien dari variabel X dan Y Dari kedua persamaan dengan mengalihkan konstanta yang sesuai Nah, KPK dari 1 dan 3 itu kan 3 Jadi kita kalikan 1 dan 3 agar bisa dihilangkan Nah, ini kita akan menghilangkan koefisien dari variabel Y Kalau tandanya sama, kita kurangkan Kalau berbeda, kita tambahkan Berhubung ini tandanya sama, kita kurangkan ya biar bisa dihilangkan jadi, dapat kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan 1. Lalu, kita hilangkan koefisien dari variabel X biar dapat nilainya. Caranya masih sama ya. Nah, di sini KPK dari 3 dan 2 itu kan 6. Maka, kita kalikan dengan 3 dan 2 biar bisa dihilangkan. Jadi, nilainya itu sama dengan 2. Maka, himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Oke, teman-teman. Lanjut yuk. Nah, sekarang kita gunakan metode gabungan ya. Kalian tahu kan metode gabungan itu seperti apa? Nah, metode gabungan itu penggabungan langkah dari metode substitusi dan eliminasi. Kedua metode itu digabungkan untuk mempermudah pengerjaan. Metode ini yang sering digunakan loh teman-teman. Kenapa? Karena dinilai lebih ringkas, baik, dan mudah. Gimana ya caranya? Nah, caranya itu simpel teman-teman. Tinggal pakai cara eliminasi dan substitusinya aja untuk mencari nilai X dan Y nya Nah langsung saja kita ke langkah-langkahnya yuk biar paham Yang pertama itu kita cari nilai X dengan metode eliminasi Caranya sama seperti metode eliminasi tadi ya teman-teman Nah jadi kita peroleh nilai X nya itu sama dengan 1 Lalu kita substitusikan nilai X sama dengan 1 pada persamaan 3X tambah Y sama dengan 5 pilih salah satu dari persamaan tadi ya hasilnya akan sama jadi itu sama dengan dua nah bisa teman-teman lihat bahwa hasilnya tetap sama dengan dua metode sebelumnya kan hanya saja metode penyelesaiannya berbeda Oke teman-teman sekarang kita masuk ke metode grafik ya sebelumnya teman-teman udah tahu kan metode grafik itu seperti apa Metode ini berbeda dengan tiga metode tadi loh. Kenapa? Karena metode ini dilakukan dengan menentukan koordinat titik potong dari kedua garis yang mewakili kedua persamaan linear. Nah, kita langsung saja ke langkah-langkahnya ya, biar teman-teman paham. Yang pertama itu kita gambarkan kedua grafik dengan menentukan titik potong x dan y dari persamaan tadi ya. Kita misalkan jika x sama dengan 0 maka y-nya 8 per 3. Dari mana? Dari 2X tambah 3Y sama dengan 8 X-nya kita ganti jadi 0 Maka bersisa 3Y sama dengan 8 Nah, angka 3 bisa kita pindah ruaskan Dari perkalian, jika dipindahkan itu dibagi ya teman-teman Jadi Y sama dengan 8 per 3 Kita misalkan lagi Jika Y sama dengan 0 Maka X sama dengan 4 Dari mana? Dari 2X tambah 3Y sama dengan 8 Y-nya kita ganti 0 maka, berhisa 2x sama dengan 8. Nah, angka 2 bisa kita pindah ruaskan, sama seperti yang x sama dengan 0 tadi. Jadi, x sama dengan 8 dibagi 2, maka x-nya sama dengan 4. Nah, persamaan yang ini juga sama ya, teman-teman. Caranya seperti tadi, hanya beda angkanya saja. Selanjutnya, kita gambarkan garis lurus untuk kedua persamaan linear dalam bidang kartesius diberikan seperti gambar ini ya teman-teman. Langkah kedua, kita menemukan titik potong dari kedua grafik tersebut. Kita dapatkan titik potongnya itu x sama dengan satu dan y sama dengan dua. Jadi nilai himpunan penyelesaiannya itu satu dan dua ya teman-teman. Nah, samakan hasilnya dengan ketiga metode tadi. Nah, kita ke contoh soal yuk. Di sini ada seorang tukang parkir mendapat uang sebesar rp 17.000 dari tiga buah mobil dan 5 buah motor, sedangkan dari 4 buah mobil dan dua buah motor ia mendapat Rp18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang ia peroleh adalah Pembahasannya itu, kita misalkan tarif parkir per mobil itu x dan tarif parkir per motor itu y. Kita buat model matematikanya dulu ya. Jadi, 3x tambah 5 nya sama dengan 17.000 dan 4x tambah 2 nya sama dengan 18.000. Nah, kita akan menghilangkan koefisien dari variabel x. Kita kalikan dengan 3 dan 4. Nah, berdasarkan perhitungan ini, kita peroleh nilainya itu sama dengan 1000. Kemudian, kita substitusikan nilainya pada salah satu persamaan tadi ya. Maka, nilai x nya itu sama dengan 4.000. Nah hasil yang diperoleh adalah uang parkir mobil sama dengan X itu 4000 Dan uang parkir motor sama dengan Y itu sama dengan Rp1.000 Jadi uang yang diperoleh untuk 20 mobil dan 30 motor adalah Rp110.000 Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat ya Dan jangan lupa share ke teman-temannya See you next video, bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh